Ketika Lindong memasuki ruang terdistorsi, dia jelas bisa merasakan semacam panas yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Panas tampaknya berusaha untuk menyalakan tubuhnya. Kuh, perubahan yang tak terduga di tubuhnya tidak menyebabkan Lindung merasa panik. Meskipun panasnya liar dan ganas, itu jelas tidak dianggap merepotkan bagi orang seperti dia yang sudah siap. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat Yuan Power yang agung melonjak dan langsung menekan panas. Sementara Lindung menekan riak panas di dalam tubuhnya, dia tiba-tiba menemukan beberapa tanda-tanda kekacauan di ruang sekitarnya. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa Ying Xiao Xiao dan yang lainnya, yang awalnya memasuki Burning Sky Ancient Stas bersamanya, sebenarnya menghilang pada saat ini. Perhatian dengan cepat muncul di matanya sementara Yuan Power yang besar dan kuat beredar dengan tenang. Dia dengan cepat mulai memindai sekelilingnya. Adegan yang muncul di hadapannya bukanlah kumpulan aula kuno yang diharapkan. Sebaliknya, itu adalah tanah merah yang cerah. Gelombang panas naik dari tanah, menyebabkan udara terasa sedikit terdistorsi. Apakah ini stas kuno langit yang terbakar? Lindong sedikit mengaitkan alisnya saat dia melihat magma merah cerah ini seperti tanah di depannya. Segera setelah itu, tubuhnya perlahan turun. Ketika kakinya menyentuh tanah, energi liar dan panas langsung menyerbu tubuhnya. Itu membuat orang merasa agak kesal. Iritasi di hatinya segera ditemukan oleh Lindong. Dia dengan cepat mengedarkan devouring powernya dan benar-benar melahap energi panas di dalam tubuhnya. Ada yang salah. Lindung bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat tanah merah yang luas dan cerah. Tidak ada orang lain selain dia di sini. Jumlah orang yang masuk sebelumnya agak besar. Dari penampilannya, Burning Sky Ancient Stas ini tidak sederhana. Mereka yang berharap menemukan harta segera setelah masuk akan kecewa. Karena aku sudah tiba, aku akan melihat trik seperti apa yang bisa dimainkan oleh simpanan kuno ini. Mata Lindung menatap ke kejauhan. Segera setelah itu, dia mulai berjalan maju dengan senyum, langsung menuju ke arah tanah merah yang jauh. Saat Lindung berjalan, ia mengamati parit yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran di tanah merah yang cerah. Tampaknya pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di sini di masa lalu. Orang bahkan bisa melihat beberapa senjata yang rusak di dalam pasir merah yang cerah. Itu adalah tempat yang tampaknya memancarkan aura kesedihan. Sepertinya, perang besar telah terjadi di tempat ini. Lindong perlahan berjalan selama lebih dari selusin menit sebelum dia mulai sedikit cemberut. Bekas luka di tanah membuatnya mengerti bahwa pertempuran yang sangat intens pasti terjadi di tanah ini. Apakah ini ujian dari sting kuno langit yang terbakar? Lindong menemukan energi panas yang tampaknya merembes ke tanah ini yang menyebabkan seseorang menjadi sangat jengkel. Namun, Energi ini tidak menimbulkan masalah bagi Lindong yang memiliki Devouring Power. Titik berdesir ketika pikiran ini melintas di benak Lindong. Beberapa langkah kaki samar tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di dekatnya. Dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sesosok mungil mendekati dari dalam pasir yang dipenuhi angin. Kingtan. Lindong kaget ketika dia melihat sosok mungil yang akrab. Segera setelah itu, dia bersukacita. Kakak Lindong pada saat ini, sosok kecil yang halus juga melihat Lindong Joy dengan cepat mengangkat wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia dengan cepat berlari menuju Lindong. Lindong menyaksikan Kintan saat dia berlari, senyum juga muncul di wajahnya. Namun, senyum ini hanya bertahan sesaat sebelum tiba-tiba menjadi kaku. Ini karena ada kilatan dingin yang berkedip di tangan Kintan saat dia menerkam ke arah dadanya. Chi, belati yang berkedip dengan cahaya dingin membentuk lengkungan rumit saat menusuk tenggorokan Lindong. Saat dia hendak ditusuk, ekspresi Lindong menjadi gelap. Sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan agung menghantam tubuh Kintan. "Beenak." Suara yang dalam terdengar ketika tubuh Kintan terbang mundur. Namun, itu hancur ketika mendarat dan sekelompok kabut merah terang naik sebelum mencoba untuk terowongan ke tanah untuk melarikan diri. Namun, Lindung bahkan lebih cepat. Seutas cahaya devouring power ditembakkan dari jarinya tepat sebelum kabut mencapai tanah. Itu membentuk jaring yang menjebak kabut. Kabut merah cerah berusaha melarikan diri dan dengan panik menabrak jaring. Namun, kabut menjadi semakin lemah setelah beberapa tabrakan. Mata Lindung acuh tak acuh saat dia melihat kabut merah cerah yang melemah. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada kesadaran di dalamnya. Hal-hal ini tampaknya agak misterius. Engah, ekspresi pemikiran mendalam melintas di mata Lindong. Setelah itu, dia mencubit gugusan kabut merah cerah, menghancurkannya. Dia sekali lagi mengangkat kepalanya. Tatapan serius di matanya saat dia menatap dunia merah cerah. Tanah yang awalnya biasa tampaknya memiliki jejak keanehan pada saat ini. Tempat ini, apa sebenarnya tempat ini? Mata Lindong menahan rasa dingin yang jahat di dalamnya. Adegan dari sebelumnya terlalu aneh. Sepertinya aku sudah terjebak. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya dingin segera melintas di matanya. Dia sekali lagi mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tertarik untuk mencari tahu apa yang ingin dilakukan tempat sialan ini. Lindong terus berkeliaran di sekitar ranah merah cerah. Situasi yang terjadi tidak melebihi harapannya. Setelah penampilan Kintan Ying Huan Huan, Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lainnya muncul satu demi satu. Namun, mereka semua akan menyerang Lindong saat mereka muncul. Meskipun mereka tidak berhasil melukai Lindong, itu menyebabkan api jahat secara bertahap naik di hatinya. Tempat terkutuk ini sepertinya menciptakan orang-orang ini untuk menyerangnya berdasarkan ingatannya. Bang, Lindong sekali lagi mengecam penipu lain yang terpisah. Ekspresinya menjadi sangat suram. Hal-hal ini sepertinya datang kepadanya tanpa henti. Dan dia tidak dapat menghentikan siklus tidak peduli berapa kali dia menyerang. Apakah ada lagi? Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah meledakkan sosok lain. Namun sosok lain samar-samar muncul di ruang terdistorsi tidak jauh dari depannya. Beberapa saat kemudian, itu sepenuhnya muncul dalam pandangan Lindong. Segera setelah itu, wajahnya tanpa sadar mulai berkedut. Ini karena orang yang muncul kali ini adalah Ling Qingzu. Ini tidak akan pernah berakhir. Ekspresi lindung gelap, dia mengambil inisiatif saat tubuhnya bergegas maju. Sebuah tinju menghantam ke depan dan kekuatan agung meledak ke arah sosok yang muncul tak jauh dengan kecepatan kilat. Sosok cantik yang baru saja muncul itu jelas sedikit terkejut ketika melihat bahwa itu diserang saat itu muncul. Dengan gerak kaki misterius namun anggun, itu menghindari kepalan tangan. Eh, Lindong tertegun sejenak ketika dia melihat bahwa serangannya telah dihindari. Dia dengan cepat tertawa dingin. Kecerdasan mereka tampaknya meningkat ya. Lindong sudah mendekati sosok itu setelah suaranya terdengar. Pada jarak ini, dia sudah bisa melihat wajah cantik Ling Qingzu yang tersembunyi di balik kerudung. Dia bahkan menangkap sedikit kerutan di matanya. Bang, namun ini tidak menghentikan Lindong dari menyerang. Serangan telapak tangannya yang hebat tanpa ampun menghantam. Ling Qingzu, ekspresi marah sepertinya melintas di wajah. Ling Qingzu, setelah melihat Lindong terus menyerang. Dia mengangkat tangannya seperti jadel. Itu berisi kekuatan Yuan yang perkasa saat bertabrakan dengan serangan Lindong. Bang, kekuatan Yuan yang perkasa berdesir keluar dan bahkan tanah pun terbelah. Lindong yang tidak siap juga buru-buru mengambil selusin langkah kembali. Segera Wajahnya dipenuhi dengan kejutan Mengapa penipu yang muncul kali ini memiliki kekuatan seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Sosok di seberangnya sudah merajut alisnya sementara Lindong tertegun Ada sedikit amarah dalam suaranya yang dingin Kamu bisa bahasa Lindong sekali lagi terkejut Segera Dia tampaknya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah jelek Kamu adalah Ling Qingzu yang asli Ling Kingzu menatap Lindong dengan ekspresi aneh. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Setelah melihat ini, rasa malu segera muncul di wajah Lindong. Kemungkinan dia sadar akan banyaknya wajah yang hilang. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 779, Klub Tengah. Sebelumnya, aku menemukan cukup banyak ilusi yang diciptakan oleh dunia ini. Mereka semua adalah orang-orang yang aku kenal. Setelah itu, lindung sedikit malu ketika dia melihat wanita cantik di depannya. Dia merentangkan tangannya keluar dan menjelaskan dirinya sendiri. Ling Kingsu melirik lindung. Setelah itu, dia dengan lembut memiringkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk mempermasalahkan hal ini. "Kamu tidak bertemu?" lindung sedikit bingung dengan reaksinya. Dia segera mengaitkan alisnya sedikit dan bertanya, "Ilusi-ilusi itu sebelumnya membuatnya merasa sangat jengkel." Meskipun mereka tidak menyebabkan kerusakan yang sebenarnya padanya, perasaan diserang oleh orang-orang yang dikenalnya tidak menyenangkan sama sekali. "Kamu terlalu berlebihan." Mata Ling Kingzu sedikit aneh ketika dia menatap Lindong. Setelah itu, dia menjawab dengan tenang, "Apa?" Lindong sejenak tertegun. Dia tidak bisa memahami kata-kata Ling Kingzu. Ling Kingzu tanpa sadar mengangkat alisnya ketika dia melihat ekspresi Lindong yang agak hilang. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah bertahun-tahun, kamu tampaknya telah kehilangan kecerdasanmu dari sebelumnya. Jelas ada formasi di dalam stasiun burning sky ini, dan kita semua terjebak di dalamnya. Meskipun aku tidak tahu apa itu formasi, ada banyak hal di sini yang tidak diciptakan olehnya, melainkan mereka diciptakan dari hati seseorang. Ilusi dan kenyataan telah dicampur bersama. Itu agak misterius, petik. 2. Lin Dong perlahan mengerutkan kening Dia tidak bodoh Dia mulai menyadari setelah mendengar kata-kata Ling Qingzu Kamu mengatakan bahwa ilusi itu muncul hanya karena aku membiarkan imajinasiku menjadi liar Ling Qingzu mengangguk dan berkata Tenangkan hatimu dan fokuskan pikiranmu Ilusi ini secara alami akan hancur tanpa perlu menyerang Alasan kamu bertemu ilusi itu adalah karena kamu tidak mengendalikan pikiranmu Petik 2, Lin Dong terdiam. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal yang merepotkan itu sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Sekarang dia memikirkannya. Ilusi pertama itu tampaknya muncul ketika dia khawatir tentang King dan yang lainnya. Ini formasi yang cukup aneh. Aku tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya mampu melakukan hal seperti itu. Lin Dong menyuarakan pikirannya. Meskipun Ling Qingzu membuatnya terdengar sederhana. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa menenangkan hati seseorang sampai menjadi setenang air yang diam. Bahkan dengan karakter Lindong, dia jatuh ke dalam perangkap setelah memasuki tempat ini. Apalagi yang lain. Lagi pula, tidak semua orang memiliki karakter sedingin es Lingkingzu. Ilusi formasi ini hanyalah bentuk penghalang. Ada energi misterius dan panas yang merembes ke dunia ini. Setelah energi itu menyerang tubuh seseorang. Itu akan mempengaruhi pikiran seseorang dan mengakibatkan satu kehilangan kendali dan menjadi gila. Ling Qingzu melirik Lin Dong dengan cara yang aneh setelah dia menyebutkan hal ini. Ini karena yang terakhir tampaknya tidak terpengaruh oleh energi panas. Lin Dong merentangkan tangannya, karena dia memiliki simbol leluhur melahap untuk menjaga tubuhnya. Yang disebut energi panas akan diminum begitu memasuki tubuhnya. Karenanya. Ia tidak menghadapi masalah dalam aspek ini. Dalam hal itu, apakah tempat kita saat ini berada pada ilusi atau kenyataan? Kaki lindung dengan ringan mendorong tanah merah terang, menyebabkan debu melayang ke atas saat dia berbicara. Ini adalah aspek paling aneh dari formasi ini. Itu menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ling Qingzu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia juga berkeliaran di sekitar tempat ini selama beberapa waktu Namun, dia belum menemukan cara untuk melarikan diri Apapun formasinya, pasti ada hub pusat Jika kita bisa mencapainya, kita harus dapat menemukan cara untuk mematahkan formasi ini Lin Dong mengangkat kepalanya Matanya menyipit saat dia melihat ke depan dan berkata Ruang di sini terdistorsi, bisakah kamu menemukan hub pusat? Ling Qingzu mengerutkan alisnya dia juga menyadari fakta ini. Namun, ranah ini telah terdistorsi oleh formasi. Jika mereka berkeliaran secara acak, mereka hanya akan terjebak dalam formasi ini selamanya. Aku harus bisa, jika kamu mempercayai aku. Kamu bisa mengikuti aku. Bagaimanapun, pasti sudah takdir bagi kita untuk bertemu di sini. Petik 2, Lin Dong tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke kejauhan. Meskipun bantalan ruang ini telah dilindungi oleh formasi ini, Lindung masih bisa mengandalkan jimat batu misterius dalam dirinya untuk merasakan riak yang sangat tidak jelas dari arah tertentu. Ling Qingzu menatap punggung Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikutinya. Tempat ini sangat aneh. Karena itu, dia secara alami tidak ingin menyerah jika ada cara untuk melarikan diri. Namun, Mengikuti Lindung dengan cara ini terasa agak tidak wajar baginya. Mereka berdua melakukan perjalanan melintasi tanah merah cerah. Namun, mereka tidak banyak bicara. Dari sudut pandang tertentu, hubungan antara keduanya agak rumit. Komplikasi ini jelas menyebabkan mereka berdua tidak dapat memperlakukan pihak lain sebagai teman biasa. Suasana yang agak sunyi ini berlangsung hampir setengah jam. Lindung memimpin jalan di depan. Dia mengandalkan jimat batu di tubuhnya untuk terus merasakan riak gelap yang dipancarkan dari ruang aneh ini Ling Qingzu diam-diam mengikuti di belakang Lin Dong Kadang-kadang, matanya melayang ke belakang sosok kurus di depannya Lima tahun ini telah menyebabkan yang terakhir mengalami perubahan yang cukup dramatis Bagaimana Lin Langtian saat ini lakukan? Ling Qingzu tiba-tiba berbicara setelah diam lama Langkah kaki Lin Dong berhenti dia menoleh dan bertanya dengan senyum tipis. "Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia?" Ling Qingzu tidak menjawab. Dia hanya menatap Lindong dengan mata jernihnya. Dia ingat sikap tinggi, kuat dan acuh tak acuh yang dimiliki Lin Langtian ketika menghadapi Lindong di makam kuno di kekaisaran yang besar lima tahun lalu. Pada saat itu, ada kemungkinan bahwa Lin Langtian tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda yang lemah yang dia pandang rendah akan mencapai tingkat ini lima tahun kemudian. Dia bergabung dengan Hundred Empire War bersama denganku. Namun, dia dibunuh oleh aku di atas Hundred Empire Mountain. Kata Lindong dengan suara datar. Kurasa kamu bisa mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang ingin kamu lewati di masa lalu. Kan, kamu benar-benar gigih. Setelah kamu menetapkan target, kamu pasti akan melampaui dia. Mungkin aku juga menjadi targetmu setelah perpisahan kita di puncak gunung saat itu. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus merasa terhormat atau tidak nyaman. Ling Qingzu berbicara dengan suara lembut dan lambat. Lin Langtian secara serius melukai ayah aku saat itu dan ada permusuhan yang mendalam di antara kami. Kamu dan dia berbeda, Lin Dong mengerutkan kening dan berkata. Kata-kata yang aku katakan kepadamu waktu itu telah melukai harga dirimu. Apakah kamu tidak membenciku karena itu? Ling Qingzu tersenyum tipis dan berkata, itu adalah kebenaran, tanpa kekuatan yang cukup. Terlalu menekankan pada kesombongan seseorang hanya akan menyebabkan orang lain mengejekmu. Selain itu, pada saat itu, aku pasti tampak seperti katak di mata kamu. Lindung mengangkat bahu dan menjawab, kamu tidak benar-benar bermaksud apa yang kamu katakan. Ada banyak kebencian dalam kata-kata kamu. Ling Qingzu tertawa sejenak, setelah itu, dia berkata, aku tidak peduli apakah kamu membenciku atau tidak. Aku masih akan mengulangi kata-kata itu bahkan jika aku diberi kesempatan lain. Namun, aku mengagumi kamu karena telah mencapai tahap ini dalam lima tahun yang singkat. Bibir di bawah kerudung Ling Qingzu terangkat ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ini karena dia jelas menyadari titik awal pria muda ini di depannya. Ini adalah alasan mengapa dia merasa terkejut dengan prestasi saat ini. Jika tidak, di matanya, kekuatan lindung yang agak tangguh masih tidak cukup untuk menuntut rasa hormatnya yang tulus. Tentu saja, bahkan jika dia benar-benar mencapai tahap seperti itu, dia hanya akan tersenyum padanya. Seorang wanita dengan karakternya seperti kota yang tak tertembus, terlepas dari berapa banyak yang diidam-idamkan dan dicobanya, mereka hanya akan kalah. Wanita seperti itu mungkin adalah makhluk paling sulit di dunia untuk taklukkan. Sangat jarang, kamu sebenarnya tahu bagaimana mengagumi orang lain." Petik 2. Lin Dong mengangkat alisnya sedikit. Dia menyaksikan wajah cantik Ling Qingzu yang ditutupi oleh kerudung. Mulutnya menggoda sementara sukacita langka melonjak dalam hatinya. Bahkan seseorang seperti dia tersentuh oleh fakta bahwa dia mampu membuat Ling Qingzu yang keren mengucapkan kata-kata seperti itu. Ling Qingzu tertawa kecil. Kemungkinan seseorang dengan kecerdasannya secara alami menyadari bahwa pria muda di depannya kemungkinan akan memiliki beberapa perasaan alfa laki-laki di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Oleh karena itu, dia tidak memberi Lindong kesempatan untuk melanjutkan saat dia menghadapinya dengan acuh tak acuh. Lindong tersenyum dan menarik pandangannya ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia menyipitkan kedua matanya dan melihat ruang terdistorsi di depan. Dia sedikit memfokuskan matanya dan berkata, sepertinya kita akan tiba di tujuan. Oh, ekspresi terkejut melintas di wajah Ling Qingzu ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia mengangkat matanya dan melihat ke atas. Dia muncul untuk melihat beberapa sosok samar berdiri di ruang yang jauh terdistorsi. Keduanya meningkatkan kecepatan mereka setelah beberapa menit. Sosok-sosok hitam berdiri akhirnya muncul di depan mereka. Itu adalah altar batu yang agak besar. Altar memancarkan perasaan kuno. Kemungkinan itu sudah ada cukup lama. Tempat ini adalah pusat-pusat dari seluruh dunia. Lindong menatap altar batu besar dan berkata dengan lembut. Mata Lingkingzu juga melihat ke arah altar batu besar di depannya. Matanya tiba-tiba menyusut ketika dia berkata, Ada seseorang di sana. Matanya langsung melihat ke sisi lain altar batu besar setelah suaranya terdengar. Beberapa suara langkah kaki samar-samar ditransmisikan dari tempat itu. Segera setelah itu, tiga sosok perlahan muncul. Akhirnya, mereka muncul di hadapannya dan Lindong. Sepertinya musuh sering melewati jalur. Mata Lindong berangsur-angsur menjadi suram ketika melihat tiga sosok yang dikenalnya. Itu karena ketiga sosok itu adalah tiga raja kecil Yuan Get. Trio Yuan Chang telah jelas melihat Lindung ketika yang terakhir menemukan mereka. Segera, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Segera setelah itu, ekspresi dingin yang mengejek dan ejekan perlahan muncul. Di mata mereka, Lindung tidak diragukan lagi menyerahkan diri ke depan pintu mereka. 1. Referensi ke frasa Lai yang Chitian Erou Diterjemahkan sebagai katak bernafsu setelah daging angsa